Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan kabar bahagia dan tentunya vitamin bahagia untuk kalian semua Pecinta Leslar Lovers Dan kita ke kabar pertama dulu para sahabat ya Ada sebuah info penting untuk kita semua karena Sudah di up saja di channel Youtube Leslar Entertainment vlog terbaru para sahabat ya ini sih tentunya membuat kita semakin bangga dan bahagia kepada idola kesayangan Lesti dan Rizky Billar. Perhatikan juga sebuah kalimat info yang dituliskan di kalimat caption. Mau tahu makna dibalik semua model video Lentera? Dikupas abis nih sama bapak sutradara Rizky Billar dan penyanyinya langsung nih Lesti Kejora. Bangga deh, Mimin punya Pak Bos dan Bu Bos gokil kayak gini katanya tuh. Wow. Yang belum mampir silahkan mampir Pak Sahabat, ya. Ini dikupas habis oleh Bapak sutradara langsung Rizky Bilar dan penyanyinya Persabatiya Lestika Kejora di balik tentunya semua model video klip Lentera. Ini ada makna di balik semua model video Lentera Pak Sahabat, ya. Yuk sama-sama kita kompak juga untuk mendukung karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment kabar berikutnya, ini vitamin bahagia yang kita dapatkan juga nih Masya Allah, Kakak bilar Lagi belajar jadi tukang baso ya Wow, ini kisni, cute banget nih masya Allah, luar biasa Kalau tukang baso model begini Pastinya banyak sekali emak-emak Yang beli persahabat ya Pasti diborong abis nih Masya Allah banget, diunggah kembali postingan ini oleh dekun Leslar Anus Korsik Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan setiap hari mimin beli kalau yang jualannya model beginian katanya tuh wow <gifat> ini sih luar biasa banget persahabat ya, postingan ini juga tentu uh, dari Abah Fali Akbar ya, masya Allah mudah-mudahan selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan, amin. Dalam postingan ini pun tentunya banyak sekali dibanjiri komentar dan tanggapan dari para sahabat Leslar. Ya ini dari akun Rodia Tunisa mengatakan di kolom komentar penting ama rasanya Yamin yang terpenting sudah lihat yang jualan wah wow, Masya Allah banget ada juga komentar lain diberikan dari akun Hafiz Reka belum makan baksonya udah kenyang duluan Yamin lihat penjualnya doang katanya tuh belum aja tentunya dimakan baksonya udah kenyang duluan persahabat ya saking tentunya melihat idaman banget nih cowok Kakak Bilar yang tentunya Reka dengan menjadi tukang baso. Masya mudah-mudahan saja selalu banyak doa dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita. Selanjutnya, para sahabat, perhatikan juga ada vitamin bahagia yang kita dapatkan. Wow, masya Allah banget ya! Malam hari ini ternyata BBL dikunjungi oleh Mama Iis Dahlia, para sahabat. Ya langsung digendong tuh abang Elnya. Tertidur pulas anteng banget ya Gak rewel Masya Allah Gayanya luar biasa <laughs> Gemes tentunya bersahabat ya postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Lesti tim Dan ada kalimat juga yang dituliskan Ya ampun bang Itu gayanya udah bikin gemes Berat banget ya bang matanya tuh Wah wow, Masya Allah banget ya Hingga banyak juga tanggapan komentar yang diberikan Dari akun Instagram Saimaina mainna merah mengatakan di kolom komentar lirikannya do ngeselin tapi gumus katanya tuh bersabat ya ada juga komentar lain diberikan dari akun Dwi wahyuningsi 92 Abang L tuh tangannya balas menyapa tahu katanya tuh Wow masalah banget ya luar biasa pokoknya di sini kita merasa bahagia dan merasa bangga kepada idola kesayangan kita. Dan untuk berikutnya perhatikan persahabat ya di postingan Mama Iis Dahlia ini Kita salvok dengan tagnya yang salah persahabat ya perhatikan sebelumnya sebuah kalimat yang diposting oleh Mama Iis Enak banget bang boboknya at Lesti Kejora at Bilski 16 katanya tuh persahabat ya Nama Rizky Bilar itu salah ngetek persahabat ya Bukan kakak Bilar tapi Berski 16 yang di-tag oleh Mama Iis, kita lihat juga ya Di kolom komentar banyak tanggapan Yang diberikan Dari akun Dina score in 11 mengatakan Mama Iis kenapa jadi tag Bang billy kaget juga ya Allah bengek katanya tuh wow <laughs> Ada juga komentar lain diberikan Dari akun saya ini 540 itu Mama Iis salah teko jadi Billy Katanya tua wow, Yang ternyata yang di tag nama Billy Persahabatnya bukan nama Kak Rizky Bilar Ini bikin ngakak banget ya Langsung heboh nih <gifat> gitu lihat juga keunggah berikutnya Wah wow, Masya Allah banget ya Diunggah oleh Kak Salsa Anaknya Mama Iis Langsung digendong ya Oleh Kak Salsa Abang Elnya Masya Allah Dan perhatikan juga sebuah kalimat WKWK wk gemes banget Bisa pegang sendiri Wow Masya Allah luar biasa persahabat ya pasti Semua orang pengen banget gendong abang L yang lucu, gemes, dan ganteng Pasti yang mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia Amin Jangan kita masih menunggu kabar bayi, kejutan, bahagia, dan kabar terbaru selanjutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya Ini informasi di malam hari ini